Nah, oke okay, so guys balik lagi di Arknik. eh di akne lagi ya kan. Waduh, waduh. Maksudnya di Blue Archive ya langsung saja tanpa basa-basi ya gua di sini mau uh, apa namanya? menaikkan bond atau love love yang siapa namanya Serika ya si Azunyan ini dan kebetulan di schedule ini ada dia ya kebetulan di schedule ada dia nah di sini ada ada si Roko juga ya nah ini salah satu cara untuk mempercepat menaikan uh, love love atau keakraban atau bond dari murid kalian ya. Bang, kenapa enggak ada anaknya? Masih kurang, ya, berarti. Ya. Berarti ada tambahan lagi. Nah, ini, nih. Oh, uh, ada tiga orang. Lumayan, nih. Uh, syarat dari... Harus uh, sembilan, katanya. Waduh, sikit lagi, loh. Satu kali lagi, loh. berpikir satu kali lagi, biar bisa dapat nah ini biasanya ada nih soalnya di anu. Alhamdulillah ada lagi yang Allah serikanya ada lagi terus uh, ini ini kan Anu nih kan sekolah abidus ya ya betul nah mantap serika serika sembilan cuy <laughs> Gue baru tahu ini sembilan <gulau> gua pikir enam gua pikir berapa ya kan Ternyata beda-beda ya setiap karakter ya Si rokok sembilan juga coy Kalau si aru yang tadi itu enam Kalau gua tahu enam ya, gua pilih si aru aja Biar sebentar <gulau> Ini gua capek-capek satu minggu <gulau> Satu minggu baru bisa Gue pun juga heran juga itu gimana orang cara cepat. Eh, uh, gue pilih siapa ya? Gue pilih ini aja lah Gue dapat ini. Ini eh, kagak dapat aja Anana sensei, 様々な授業を Pasti kita mendapat something sesuatu Mana uh, serika. Nah. kak eh, Ini gua heran anjir malah diberi foto ini <laughs> Foto ngapain ini ya orang Eh, mana? Nah Oke okay. Nah Akhirnya kita dapat, coy. Pertama kita, oke. Uhuh eh, ngapa, coy? Diam-diam, sih. Eh. enggak tahu ini maksudnya ceritanya gua baca aja sendiri nanti di anu ajalah server global mungkin Oh Ya ampun, malah jadi main ke sini kan. Ya udah skip. Bla bla bla bla bla, enggak tahu apa artinya. Uh, dapat cuy. Serikannya. Ini nih, yang gua ambil nih <laughs> Harus uh, level 9 Oke, okay, serika Eh, bukan Wuuuh Wih. Azunyan Kana. lagunya pun beda juga ya beda juga ya lagunya berarti sesuai tema-tema dari murid-murid masing-masing ya Iya dong ya sekali lagi misalkan kalian mau nanya dari mana cara cepatnya cara cepatnya itu dari i cafe ya maksudnya dari cafe cafe terus dari schedule ini dan satunya lagi itu dari pembuatan ini nih crafting crafting ya berikan hadiah ya berikan hadiah eh uh, dari operator eh operator karakter kalian dah itu aja itu cara berikan hadiahnya itu di, anu nih di kafe ya pada saat uh, uh, murid kalian ada di sana, oke? Okay? Terima kasih. Nah, itu aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke? Okay, gua dari Mulana Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. has should you